Kau percaya saat ini, sayangku. Kau percaya saat rakanmu hanya kau yang tak punya. Demi kau, ini tak sumpah di budaya itu sapu my tua sungguh mati ko pertama bukan hanya nama tapi ini jiwa dan raga ko saja yang saya jaga domi domi nago, cuma cuma ko so just Apa le masa kau ragu percaya termungkin sa aku kurang cinta setambah tambah kau sudah samai tua Sesudah sa bilang mama cinta cinta jangan kau bagi bagi bagi sayang sayang sani sudah kau punya laki mau sampai di mana kopi jalan mayari tetap katuki Apa kabar terhadap lawan jika kotanya siapa yang paling benar mungkin ini yang belum bilang takdir bukan yang pertama tapi sudah tentu kau itu terakhir jadi kau bilang kalau kau sayang jangan kau ragu-ragukan saya. Jadi kalau